Hai hai hai Siapa di sini yang masih penasaran dengan harimau Jawa? Ya, harimau Jawa sendiri masih banyak diperdebatkan hingga sekarang. Apakah sudah benar-benar punah atau malah sebenarnya masih ada tetapi sembunyi di dalam hutan? Namun dari banyaknya pendapat yang mengatakan bahwa harimau Jawa sudah punah, lantas harimau jenis apakah yang memangsa ternak milik warga ini? Kemunculan binatang buas yang memangsa hewan ternak milik warga di permukiman Duku Kemiren, Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, cukup mengejutkan. Pasalnya hewan yang memangsa empat ekor kambing di kawasan hutan pegunungan Muria ini, diyakini warga merupakan harimau Jawa atau Panthera tigris Sondaika. Dari kesaksian warga yang menduga terkait kemunculan harimau Jawa ini, ternyata sudah cukup lama. Kalau dugaan harimau Jawa itu memang sudah lama. Ada beberapa warga yang menyaksikannya di kawasan hutan Pegunungan Muria, ujar salah satu warga. Dari informasi yang didapat, diketahui ciri-ciri fisik yang disampaikan memang serupa dengan harimau Jawa. Hanya saja belum terbukti dari kamera trap. Sebab selama ini, di kawasan hutan di Pegunungan Muria diidentifikasi menjadi habitat individu macan tutul Jawa atau Panthera pardus melas. Eh, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Berdasarkan data yang dimiliki, tiga bulan lalu telah dilaporkan sejumlah bebek milik warga di Mangsa Macan Tutul. Di antaranya di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jepara dan di Desa Japan, Kecamatan Dawi, Kudus. Lantas kenapa macan tutul turun gunung? Ya, keluarnya macan tutul dari habitatnya biasanya disebabkan oleh faktor punya anak sebab ia akan melindungi anaknya dari pemangsa. Jadi karakternya menjauhi kawasan teritori dan mendekati permukiman mencari makan untuk anaknya. Saat ini kawasan hutan di Pegunungan Muria, wilayah Kabupaten Kudus, Jepara dan Pati sudah terpasang sebanyak 40 kamera trap. Hal itu dilakukan atas gagasan berbagai pihak termasuk BKSDA Jawa Tengah. Dan dari tangkapan kamera trap yang terpasang di area studi seluas 53,32 km persegi itu, telah tercatat belasan ekor macan tutul yang muncul. Konon katanya di lokasi ternak desa tempur yang diduga diincar harimau itu, dahulunya diakui warga sebagai tempat pembantaian harimau. Sehingga lokasi tersebut dimungkinkan mengawali terjadinya konflik harimau. Sebab, karakter hewan buas itu disebut pendendam di antara satwa liar lainnya. Namun terlepas dari reputasinya yang menakutkan, kebanyakan harimau menghindari manusia. Pada Oktober ini tercatat sudah ada empat ekor kambing ternak milik warga Dugu Kemiren di mangsa hewan yang diakini harimau Jawa. Harimau Jawa itu juga sempat melukai seekor kambing saat terpergok pemiliknya pada selasa malam. Total dari mangsa harimau Jawa yaitu tiga kambing mati tak utuh, satu ekor kambing selamat namun langsung disembelih pemiliknya. Menurut warga setempat saat kejadian itu dikonfirmasi, warga yang melihat satwa buas tersebut mengklaim ciri-ciri fisik predator kambing itu mengarah ke harimau Jawa dan bukan macan tutul Jawa. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian?